Fainastakal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'a wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fin nar Aba bapa ibu-ibu saudara-saudari sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah saat-saat yang sangat berharga dan kesempatan emas di dalam hari-hari kehidupan bulan Ramadan yang akan datang bersama kita insyaAllah dan seorang muslim eh, muslimah di saat-saat yang seperti ini mendekati bulan Ramadan di hatinya ada sebuah perasaan yang menakjubkan berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Ada kerinduan-kerinduan di dalam menyambut bulan, harapan-harapan, ada kesan-kesan diharapkan berlalu bersamanya ketika dia menjumpai bulan Ramadhan dan itu termasuk keberkahan dan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk umat ini untuk umat Islam ini dia adalah bulan yang di dalamnya terdapat segala bentuk kebahagiaan, kebaikan dan kemenangan untuk setiap muslim dan muslimah. Sisa bagaimana kita menyambut bulan itu dengan sambutan yang terbaiknya menyambut bulan Ramadan dengan persiapan yang menunjukkan kesadaran akan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala maka pada kesempatan ringkas ini saya akan menerangkan delapan langkah dari langkah-langkah kebaikan dan langkah-langkah kemenangan yang Kendainya dihadirkan oleh setiap muslim dan muslimah dijadikan sebagai persiapannya dan bekal-bekalnya guna menyambut bulan Ramadan. Langkah kemenangan yang pertama adalah bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu SWT. Karena bulan Ramadhan ini salah satu dari kebaikan yang sangat besar. Allah berfirman: "Shahrul Ramadhan al-Ladhi anzilafiihi al-Qur'an, Hudalil Nas, wabiynatin min al-Huda wal-Furqan." Bulan Ramadhan itu adalah bulan dan diturunkan padanya Al-Quran. ini setelah sebelumnya diterangkan bahawa bulan Ramadhan ada kewajiban puasa. Ya'yuhaal-ladina amanu, kutubaleikum ussiamu, kama kutubalal-ladina min qablikom, laalakum tadtaqun. Orang-orang wara yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa iya dipanggil dengan panggilan keimanan karena puasa ini dari konsekuensi keimanan dimaklumi dia adalah salah satu rukun islam salah satu dari rukun Islam. dikatakan di dalam hadis Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima rukun. syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami shalah wa itai zakat wa haji al bait wa shaum ramadhan di atas lima rukun, yaitu syahadat la ilahilallah Muhammad dan Rasulullah. Yang kedua, menegakkan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji ke Ka'bah. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadhan. Itu hadith Ibn Umar. Di hadith Umar bin Al-Khattab, riwayat Muslim, lebih didahulukan puasa, kemudian haji. Ketika Nabi ditanya tentang apa itu Islam? Kata beliau ilaha illallah, rasulullah salalah, zakah, Ramadan, bayta, Islam adalah kau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan, rasulullah, engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa ramadhan dan haji ke Ka'bah apabila engkau mampu ke sana. Karena itu diantara ulama ada yang menyebut bahwa puasa adalah rukun Islam yang keempat dan diantara ulama ada yang mengatakan bahwa puasa adalah rukun Islam yang kelima. Apapun dari dua pendapat, puasa adalah salah satu dari rukun Islam, pondasi pokok di dalam agama. Iya. Kerana itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Seseorang bergembira dengan bulan Ramadan ini. Apalagi di dalam bulan itu, terdapat berbagai manfaat dan kebaikan. Disyariatkan berbagai ibadah-ibadah yang besar. Puasa, salah satu syariat di dalamnya disyariatkan di bulan Ramadhan secara khusus, syariat solat tarawih secara berjamaah. Karena memang solat tarawih hanya datang pensyariatannya secara berjamaah di masjid, itu hanya di bulan Ramadhan saja. Tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di selain Ramadhan. Dan di bulan Ramadhan, ada syariat zakat fitri di akhir Ramadan. ada syariat untuk lebih menghidupkan hari-hari Ramadan dengan ketaatan dan ibadah yang kewajiban lebih dia sempurnakan, lebih dia dilengkapi, yang sunnah-sunnah lebih dia bersemangat di dalamnya. Ia, dan di bulan Ramadan terdapat berbagai kebaikan berbagai keutamaan berbagai keutamaan puasa itu sendiri ada keutamannya membaca Al-Quran itu sendiri ada keutamannya berdikir itu ada keutamannya bertobat beristighfar ada keutamannya memanfaatkan puasa dengan doa khususnya di tempat-tempat mustajabah seperti ketiga berbuka puasa di sepertiga malam terakhir di waktu sahur ketiga dia sedang salat itu adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan iya dan di bulan Ramadan seorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perasaan yang ajib. suatu hal yang menakjubkan dia punya dari semangat ibadah. Seriusan lebih daripada yang lainnya. Iya. Karena yang menghambat manusia dari ketaatan. Itu ada beberapa hal. Di antaranya adalah syaitan. Dan syaitan dibelunggu di bulan ramadan Dibelunggu. Iya. Karena itu dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Quraira. radhiyallahu ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda, Ida ja'a Ramadhan, puttihat abu-wabu sama Wa Dalam sebuah riwayat, puttihat abu jannah Dalam sebuah riwayat, puttihat abu rahmah, l-rahma. Wa gul-liqat abu-wabu jahannam. Dalam sebuah riwayat, wasulsilatis syayatin. Apabila Ramadhan telah datang, Ini Nabi beritahu. Apabila Ramadhan telah datang dalam sebuah riwayat, kadeja akum syahrul Ramadhan telah datang kepada kalian bulan Ramadhan. Ini dipetik oleh para ulama. Syariat seorang itu memberi kabar gembira dengan kedatangan Ramadhan, bergembira dengannya, bergembira dengannya. Karena itu tidak ada masalah seorang berkata pada saudaranya. Pada anak-anaknya, kepada karib rubah, kerabatnya. ya kelalaan bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepadamu di dalam memanfaatkannya, menjadikan engkau sebagai orang yang beruntung di dalamnya, menjadikan engkau sebagai orang yang meraih kemenangan dan kebaikan di dalamnya. Nah, itu adalah hal-hal yang dibolehkan dan perkara yang... Sejalan dengan kabar gembira dari Nabi SAW untuk para sahabat dengan kedatangan Ramadhan. Ramadhan, apabila Ramadhan telah datang, kata Nabi, pintu-pintu langit dibuka. Dalam sebuah riwayat, pintu-pintu sorga dibuka. Pintu-pintu rahmat dibuka. Iya, Makanya kalau mau cari pintu-pintu sorga, lahan-lahan ketaatan yang mengantar ke surga. Itu bertebaran di bulan Ramadhan. Bertebaran di bulan Ramadhan. Sebagaimana seorang itu, apabila hendak dirahmati oleh Allah, maka dia perhatikan dengan baik bulan Ramadhan ini. Dia manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Iya. Dan di bulan Ramadhan, pintu-pintu neraka ditutup. Ini menunjukkan bahwa neraka itu tadinya dibuka kemudian ditutup di bulan Ramadan. Dan menunjukkan bahwa sorga dan neraka itu sudah ada sekarang ini. Sudah ada sekarang ini. Dan para setan dibelenggu. Para Iya. Yang mengajak manusia kepada kejelekan itu banyak hal. Di antaranya adalah setan. Tapi bukan hanya setan yang mengajak kepada kejelekan jiwa juga, jiwa jiwa kita sendiri itu kadang mengajak kepada kejelekan itu tabiat pada jiwa kebanyakan dari jiwa karena itu dikatakan dalam Al-Quran inna bisu' illa ma sungguhnya jiwa itu selalu memerintah kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh robko dan di sahih Muslim dari hadits Jabir, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca khutbah hajat seperti yang saya bacakan di awal pertemuan ini, kan di situ ada perlindungan dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jiwa itu ada keburukannya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa di bulan Ramadan, katanya syaitan di belunggu. Tapi masih ada kawan-kawannya setan berkeliaran. Melakukan dosa-dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Tawuran di jalan-jalan. Ya. Acaran, lebih daripada itu. billah mencuri dan sebagainya. Kenapa justru ada yang melakukan atau banyak melakukannya di bulan Ramadan? Padahal setan dibelenggu. Maka jawabannya, bahwa setan dibelenggu, betul setan dibelenggu, tapi dia mengajak kepada kejelekan itu bukan cuma setan. kalau jiwanya juga jiwa mirip jiwanya syaitan gemar dengan kejelekan maka pasti dia akan jatuh juga dengan apa? kejelekan atau pengaruh-pengaruh setan. di selain Ramadan di selain Ramadan dia biasanya menjadi budaknya syaitan segala hal yang diajak oleh setan, disuruhkan oleh setan, semuanya dia ikuti dia kerjakan makmur dia dengan dosa dan maksiat Nah, dia sudah terbiasa jiwanya dengan kejelekan begitu masa ramadhan kadang kebiasaan pada jiwa ini tetap membuatnya seperti itu iya baik, tapi dari hal yang merupakan kenikmatan bagi seorang hamba syaitannya dibelenggu. maka dengan itu dia lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah untuk sadar lebih mudah untuk apa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan di belakang hal tersebut dengan datangnya bulan Ramadhan ini maka tidak diragukan kebaikan-kebaikan itu semuanya adalah bagian dari keutamaan dan rahmat Allah. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah itu adalah sebuah kemenangan untuk seorang hamba. Karena Allah telah berfirman: "Kalbi fadlillahi wa bi rahmati, fa bidalik fa liyafrahu wa khairun mimmah Katakanlah wahai Nabi Muhammad dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan itulah mereka bergembira. Diperintah Faliyah Faraoh hendaknya mereka bergembira. Iya, diperintah ya perintah itu asalnya kewajiban, asalnya kewajiban. Karena itu kalau ada orang yang Ramadan datang dia tidak bergembira nah ini dia periksa baik-baik pada keimanannya, dia periksa baik-baik pada hatinya itu pasti ada masalah Iya Keutaman dan rahmat Allah kita diperintah Hendaknya mereka bergembira Iya Kenapa? Diterangkan lagi alasan kenapa kita bergembira sudut keutamaan Wa mimma bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah ini itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan ya. jadi kalau ada di dalam kehidupan dunia dari kebaikan yang kita anggap baik Seorang berbisnis misalnya dia berhasil. Dia, beru, beru, dia telah menguasai banyak dari perniagaan. Anggaplah dia menjadi orang yang terkaya sedunia. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah itu lebih baik dari semua itu. Lebih baik daripada dunia dan segala segala isinya. Iya, Oke, Ini dari hal yang pertama yang hendaknya kita hadirkan di dalam diri kita, kita didik jiwa kita untuk hal tersebut: bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, bergembira dengan datangnya bulan puasa, bergembira dengan datangnya bulan kedermawanan, bergembira dengan datangnya bulan ketaatan, bergembira dengan datangnya bulan yang dibuka di dalamnya pintu-pintu sorga ditutup pintu-pintu neraka bergembira dengan bulan kiamul Lay bergembira dengan bulan yang membuat seorang itu semakin dekat kepada ketaatan terdidik untuk meninggalkan dosa dan maksiat Oke, ini semuanya dari hal-hal yang patut kita bergembira akan keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bergembira dengan kebaikan-kebaikan ini, maka itu suatu langkah awal, dia sudah memperoleh kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sudah memperoleh kemenangan di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ya. Dan ini amalan hati. Perlu dihadirkan. Perlu dihadirkan. Kemudian yang kedua, langkah kemenangan yang kedua adalah seorang itu menghadirkan perasaan penghargaan terhadap besarnya nikmat serta peluang yang Allah berikan. Iya, Ini menghadirkan bagaimana agungnya nikmat dan bagaimana besarnya nilai dari peluangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Baik kita menjadi orang-orang yang bersyukur, Iya, karena itu di salah-salah pembahasan ayat puasa, katakan: "Wa 'ala supaya kalian..." supaya kalian bersyukur subhanallah banyak sekali dari nikmat dan karunia Allah iya maka ini patut untuk kita hadirkan patut untuk kita hadirkan kesempatan dan peluang di dalam umur Allah berikan kepada kita belum diberikan belum tentu diberikan kepada orang yang lain iya Mungkin saja kita memasuki bulan Ramadhan, di awal bulan kita mengingat perjumpaan terhadap bulan yang indah itu, penuh dengan kebaikan. Ternyata ada saudara-saudara kita di tahun lalu masih menyaksikan bulan Ramadhan. Ternyata sudah tidak bersama kita lagi. Mungkin ada ayah atau ibu atau saudara atau Orang-orang dekat kita yang tahun kemarin masih menyaksikan bulan Ramadhan. Sekarang kita menjalani Ramadan tanpa mereka. Mungkin kalau seorang memeriksa. Mungkin kalau dia tahu keadaan orang-orang yang berada di kuburan. Orang-orang yang sudah kembali kepada Allah subhanahu taala. Setiap jiwa yang keluar dari dunia ini. Itu pasti menyesal siapapun dia. Mukmin maupun kafir. Dia ya mukmin dia menyesal karena dia menganggap ada hal-hal yang dia telantarkan. Dia ingin beramal dengan amalan yang lebih besar lagi. Dia merasa bahwa dulu di kehidupan dunia ada ketaatan-ketaatan yang belum sempat dia kerjakan. Ingin dia kembali kehidupan dunia. Itu seorang mukmin Apalagi seorang kafir. bahkan pula orang yang berdosa dan bermaksiat. iya Yang banyak menelantarkan di dalam kehidupannya. Maka itu penyesalan di atas penyesalan. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Orang jiwa berkata, wahai betapa penuh dengan penyesalan, kerugian terhadap apa yang telah saya telantarkan. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dikata mereka berhayal untuk kembali ke dunia mungkin mereka dikata mereka diberi izin untuk kembali ke dunia sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama mereka akan berangan-angan untuk mendapatkan sebuah hari dari bulan Ramadan karena agungnya bulan itu banyaknya kebaikan di dalamnya banyaknya kebaikan di dalamnya Ya, karena itu kembali saya ingatkan dengan sebuah kisah dua orang sahabat yang sama-sama masuk Islam, datang ke kota Madinah. Sebagaimana yang dituturkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dua orang ini datang ke kota Madinah, sama-sama masuk Islam. Dua-duanya tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Orang yang pertama giat beribadah. Ya, yang pertama ini dia berjihad visabilillah sampai terbunuh di medan jihad. Mati syahid, Dan orang yang kedua bukan orang yang terlalu giat beribadah. Matinya juga mati biasa, bukan mati syahid, tapi dia masih hidup setahun setelah kawannya meninggal. Dia masih hidup setahun, setelah itu dia juga meninggal. Maka itu sangat membekas di hati Tolha bin Ubaidillah. Bayangkan ya, para sahabat itu punya persaudaraan yang luar biasa. Tidak ada tandingannya di dalam sejarah. Pengorbanan mereka terhadap siapapun dari saudaranya yang datang berhijrah. Dua orang ini sama-sama masuk Islam. Tinggal di rumah Tolha bin Ubaidillah. Suatu iya. hari Tolha bin Ubaidillah bermimpi melihat dua orang ini. Lihat dua orang ini dan dua orang ini dia lihat sama-sama masuk sorga hanya saja yang aneh orang yang kedua yang terakhir meninggal itu lebih dahulu masuk sorga daripada orang yang pertama dan Habib bin Ubedil waktu itu melihat dirinya, dikatakan kepada dia kamu kembali, kamu belum waktunya ke sini Ya, maka bin Ubaidillah pun bercerita mimpinya itu kepada para sahabat. Sampai cerita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka heran kok bisa orang yang kedua ini lebih dahulu masuk masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ata'ajabun min dalik. Kalian heran dengan hal tersebut? Bukan kau orang yang kedua ini selama setahun dia masih sempat." sholat sekian ribu rakaat jadi hitung saja dalam sehari semalam dia sholat berapa? 17 rakaat kali 350 6 hari Ya 17 rakaat kali 300 itu sudah lebih 5 ribu rakaat dia sholat ini sholat wajib saja kalau dia sholat sunnah jelas ya dia kan meraih berapa ribu ini kesempatan umur ini. Terus kata Nabi, bukankah dia masih mendapati bulan Ramadan? Itu dua saja yang dikatakan oleh Nabi. salatnya dan apa? Dia dapati Ramadan. Kata beliau, dengan, dua, dengan hal tersebut, maka jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Karena itu kesempatan yang Allah berikan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Itu harus kita hargai. Kita syukuri sebagai sebuah nikmat. Harus kita pahami karunia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan selalu terkungkung di dalam kehidupan dunia ini. Hanya hidup hatinya di atas keberlap dunia saya. Sudut pandangnya hanya terikat dengan kehidupan dunia. Bebaskan diri dari hal yang seperti itu. Jangan perbudak diri di dalam kegelapan-kegelapan cinta di kehidupan dunia ini. Itulah fungsinya ada bulan Ramadhan. Agar supaya seseorang itu mengetahui kadar dan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dia sadar akan hal itu. Maka waktu-waktu yang berlalu, saat-saat dan kesempatan, itu digunakan dengan baik. Digunakan dengan baik di bulan Ramadhan. Itu kaidah umum di semua musim ibadah. Di sebuah musim ibadah dan musim ketaatan. Bukan di Ramadhan saya. Termasuk di 10 hari pertama di bulan Dulhijjah. Termasuk di musim haji. Sampai sebagian ulama itu, ada ada yang pergi di musim haji, Ya, dia dikatakan tidak tidur kecuali pada saat dia sujud bukan sengaja tidur bukan sengaja sholat lalu tidur di sujud tidak tapi tidak terasa dia tidur di sujudnya itu pun bukan tidur ya setelah itu lelayan sholatnya sadar dia lanjut apa salatnya itu cukup Allah berikan berkah untuk sebagian manusia karena kesungguhannya ya karena kesungguhannya Allah kalau tahu <coughs> ada pada hati seseorang itu kejujuran pengagungan terhadap nikmat maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan karunia kepada orang tersebut Iya, ada sebagian dari orang-orang yang salih Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umurnya sebagai umur yang berberkah sampai dia tidur pun dalam sehari itu dia cuma sandar-sandar di tian saya tidur sejenak dan itu sudah cukup untuk sehari dan semalam dia tidur. Itu keberkahan Allah berikan taufik kepada sebagian manusia. Iya. Karena kesungguhan dan kejujurannya. Dan itu dibangun di atas dasar dia hendaknya menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal karunia dan anugerah dan dia syukuri nikmat tersebut. Nah, barulah dia berhak mendapatkan tambahan. Karena Allah berfirman, La Inshaqartum apa, La Azizan Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Iya. Maka siapa yang ingin menang? Maka ini makna harus dihadirkan di dalam dirinya. Dihadirkan besarnya nikmat. Agungnya karunia. Dan berharganya kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur untuk kita semua. Dan memberi taufik untuk kita semua bisa memasuki bulan Ramadhan. Dan merasakan dari nikmat yang ada di dalamnya. Baik. Kemudian yang ketiga. angka yang ketiga adalah bersegera di dalam kebaikan bersegera di dalam kebaikan iya itu langkah kemenangan orang-orang yang menang harus memiliki langkah ini harus berada di atas pijakan ini nah, itu dikatakan dalam Al-Quran wasari'u ila rabbikum, wa arduha dan bersegeralah kalian semua <coughs> kepada pengampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah ke sorga luasnya seperti hamparan langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa di yang lain wasabiku ila magfirotim dan berlomba-lombalah kalian, bahasanya berlomba-lomba wasabiku. Iya. Dan sifat kaum muminin, Allah subhanahu wa taala terangkan, fil khairat, laha Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdepan di dalamnya. Mereka saling berpacu. Di dalam hal tersebut. Nah, ini kau mukminin. Kalau dia seorang mukmin dia punya sifat itu. Bersegera di dalam kebaikan. Iya. Dan dia punya sifat bersaing di dalam kebaikan. Bersaing di dalam apa? Kebaikan. Beda dengan kita, subhanallah. Kita bersaingnya di dunia. Iya. Kalau ada tetangga punya baru punya mobil dia pada sedingin di ya. <laughs> ya. Ada yang apa namanya? masuk tender bersama, tender kawannya yang naik atau dia yang menang? Ya. Dia yang mungkin sepekan dua pekan satu bulan masih pusing memikirkannya. Ini jiwa-jiwa perlu ditata. Perlu dirapikan. Seorang itu perlombaannya Jangan pada hal yang hina dari kehidupan dunia. Dunia itu sebesar apapun, dia tetap hina. Namanya saya dunia. Dunia itu kalau dalam bahasa Arab, itu sesuatu yang dibawa, itu dunia namanya. Sesuatu yang dani, yang dibawa, yang diinjak di kaki, itu namanya dunia. Karena itu tidak mungkin dunia itu ada ketinggian di dalamnya. Kecuali orang yang memanfaatkan dunia untuk akhiratnya. Iya, nah, itu yang bisa mendapatkan apa? ketinggian di dalam kehidupan dunia nah, itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala kalau ada yang kamu dalam kehidupan dunia maka jangan kamu layani dia bersaing di kehidupan dunia tapi kamu saingi dia dalam ketaatan dan kehidupan akhirat jelas ya kalau ada yang berbangga dengan dunianya Nggak usah dipikir itu kita lebih bersaing lagi di dalam apa salat lima waktu lebih giat lagi untuk hadir di masjid tepat waktu ya lebih giat lagi untuk melakukan salat malam ya, dan seterusnya itulah makna di dalam kehidupan ya bersegera di dalam kebaikan itu langkah dan pedoman dalam hidup sifatnya orang-orang yang beriman, dan itu pula sifat para nabi dan para rasul. Sifat para nabi dan para rasul, karena itu nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna di dalam hal itu. Sebagaimana para nabi, saudara-saudara beliau adalah orang-orang yang paling sempurna di dalam kesegeraan. Nabi Musa alaihi Salam diperintah oleh Allah untuk datang ke begitu. Nabi Musa datang sebelum waktunya. Allah bertanya kepada Nabi Musa, Wama ajalakan kaum ya Musa? Apa yang menyebabkan engkau, wahai Nabi Musa, bersegera meninggalkan kaummu? Iya. Kemudian Nabi Musa berkata, Wajil Wa tu ilaika Robbi Saya bersegera kepada engkau, wahai eh, supaya engkau ridlo. Itu mereka cari. Kalau ada perintah, tampak kesegeraan tampak kerinduan itu dia sudah menanti nanti ya beda ya dengan sebagian kita kalau ada perintah wah ini sebentar lagi saya harus ngurangin nih duit ini waktunya zakat ha huh? begitu sudah mendekati waktu sholat pikir wah ini sebentar lagi tidur saya harus saya putus ini ya kenikmatan saya berkurang dia tidak menganggap ibadah itu sebuah kenikmatan sebuah peluang. Yang dia berlomba-lomba. Nah, itu sumber penyakit pada kita. Jelas ya? Tapi Nabi Musa alaihissalam menjadikannya sebagai sebuah ketaatan. Saya bersegera kepada engkau, hai Supaya engkau ridho, Untuk mencari rida Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para nabi secara umum, sifat mereka seperti itu. Di sebuah surah disebut dengan nama surah al-anbiya surah para nabi dikisahkan di dalamnya nabi-nabi dan rasul iya disebutkan nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nabi Musa nabi Harun nabi Ibrahim dan ini disebut nabi Lut tadi itu disebut nabi Nur tadi itu disebut nabi Daud dan nabi Sulaiman disebut nabi Ayub ini disebut tiga nabi, disebut nabi Yunus, disebut nabi Zakaria, nabi Yahya kemudian Allah berfirman innahum kanu yisari'una fil khairat, wa yida'unana ragaban wa rahaba, wa kanu lana sesungguhnya mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut penuh rasa cinta iya dan mereka adalah orang-orang yang berkhushu, orang yang sangat khusyuk dalam beribadah. Nah, itu sifat mereka. innahum nafil khairat. Mereka itu selalu bersegera di dalam kebaikan. Itu sifatnya para nabi dan para rasul. Iya. Kalau ada perintah, mereka khawatir mengundurkannya, takut mengundurkan itu. Iya. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadits yang panjang. Ibush timah Muhammad dan selainnya tentang Allah subhanahu wa taala memerintah Nabi Yahya bin, bin Zakaria untuk menyampaikan lima perintah Allah. Nah, waktu itu Nabi Yahya agak terlambat, makanya diingatkan oleh Nabi Isa supaya menyampaikannya. Dan Nabi Isa berkata kalau engkau tidak sampaikan maka saya akan sampaikan. Kata Nabi Yahya jangan engkau mendahului saya menyampaikannya karena saya khawatir siksaan Allah akan turun kepadaku. Apabila engkau mendahului saya, Iya maka beliau pun menyampaikan. Setelah itu Nabi berkata dan saya juga perintah kalian dengan lima perkara. Allah perintah saya untuk menyampaikannya kepada kalian. Beliau langsung sampaikan, tunai lengkap, jelas ya. Itulah sifatnya para Nabi dan para Rasul. Tapi pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah salat beliau memperingkas sholatnya memperingkas sholatnya iya. setelah salam beliau langsung berdiri masuk ke rumahnya kemudian beliau keluar membawa potongan-potongan dari emas ada harta yang sampai kepada nabi dari harta kaum muslimin harusnya dibagikan masih ada yang tersisa maka beliau ingat hal itu Beliau sementara sholat, maka beliau peringkat sholatnya untuk menunaikan apa? Hal tersebut, padahal sholat ini kewajiban. Jelas ya, kewajiban, tapi memperpanjang itu kadar lebih namanya, memperpanjang kadar apa? Kadar tambahan. Ya. Sepanjang sholatnya sudah syah, maka kewajiban sudah terangkat. Ternyata Nabi memperingkas sholatnya menunjukkan bahwa bersegera terhadap perintah itu lebih cepat. Itu lebih didahulukan. Maka seorang Muslim seperti itu, dan muslimah. menyambut musim-musim ketaatan, kebaikan-kebaikan, hendaknya seperti itu. Dan kita selalu diingatkan dalam Al-Quran di berbagai kesempatan, di berbagai tempat, ya. Dan kita diberi wejangan-wejangan yang harusnya sudah membuat hati itu terbelah-belah karena sadar harusnya dia ingat besarnya dan pentingnya seseorang itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut penduduk surga. Allah berfirman, "Wa fi Dalam hal yang seperti itu, hendaknya orang yang bersaing berlomba-lomba di dalamnya. Ketika disebut tentang penduduk neraka seorang dari penduduk sorga mengajak kawan-kawannya untuk melihat ke neraka maka ternyata di neraka itu dia melihat seseorang yang dulunya memperingatkan dia jangan kamu ikut ini, jangan kamu ikut itu rupanya dia sendiri berada di mana? di neraka maka orang yang berada di sorga ini betul-betul besar karunia dan nikmat Allah dia berkata, hampir saja engkau menyesatkan saya Membidasakan saya, ya. Alhamdulillah, dia tidak mengikuti orang tersebut. Nah, dan disitu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kehidupan yang seperti ini, orang yang beramal, hendaknya beramal. Itu asal di dalam kehidupan kita hidup, berlomba-lomba, bersegera, berlomba di dalam umur ini. Berlomba dalam kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Umur itu ada batasnya. Umur ada akhirnya. Setiap insan ada ajalnya. Yang dia pasti akan menjalani ajal tersebut. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Aina matakunu yudrik maut. Walau kuntum fi burujim Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari darinya kematian itu akan menjumpai kalian di kuli ummatin ajal tidak setiap umat ada ajalnya apabila ajal itu telah datang tidak bisa dia kedepankan tidak bisa diakhirkan iya segala sesuatu ada ujungnya, ada akhirnya dari kehidupan dunia ini. Maka sepanjang waktu masih ada, kaidahnya langkah kemenangan adalah seorang bersegera dan berlomba-lomba. Apalagi kalau dia naik ke jenjang yang lebih tinggi daripada itu. Jenjang-jenjang penghambaan itu bertingkat-tingkat. Jenjang penghambaan bertingkat-tingkat. Bersegera di dalam kebaikan itu satu jenjang dari jenjang penghambaan. Ada jenjang di atasnya, namanya al-firaru ilallah, berlari kepada Allah. Ia lebih daripada bersegera, berlari kepada Allah Subhanahu Wataala. Ada jenjang lagi yang disebut namanya ash-shauku ilallah, kerinduan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ia. Apabila dia masuk ke jenjang itu maka segala makna di dalam kehidupannya itu akan menjadi indah segala perkara yang dia lakukan tidak kelihatan oleh manusia tapi di hatinya itu memendam kerinduan-kerinduan yang sangat besar kepada ropnya itu yang terlihat pada nabi kita nabi muhammad Alaihi Wasallam. bagaimana kesegeraan, kerinduan itu luar biasa di dalam hatinya iya sampai kalau sudah dekat waktu sholat Beliau berkata kepada Bilal, Ya Bilal, Arih Nabi Salah. Wahi Bilal, buat kita beristirahat dengan solat. Maksudnya Adhan, kemudian apa? Solat. Iya. Yeah. Adhan, kemudian solat. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang telah diampuni dosa-dosanya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, bersama dengan itu, beliau solat malam, sampai pecah-pecah kedua kakinya. Sampai pecah-pecah kedua kakinya. Karena terlihat dalam kehidupan biasa, ya. Suatu hari pernah hujan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap sebagian kainnya sehingga hujan itu membasahi sebagian badan beliau. Ya, itu hal yang biasa, bukan? Biasa dalam kehidupan. Saya perhatikan, apa ucapan Nabi? Sungguhnya hujan ini dekat masanya dari ropnya. Ya, perhatikan ya, dekat masanya dari daerahnya itu bahasa-bahasa orang yang memendam kecintaan yang besar dalam hati Iya. ini mungkin banyak yang terlalu paham ya saya kasih model pemahaman yang lebih sederhana kalau seorang punya kekasih ya. dia memiliki seorang istri atau seorang suami yang sangat dia sayangi terus jauh darinya karena mungkin dia perjalanan atau tugas Terus tiba-tiba datang suratnya. Kira-kira bergembira atau tidak? Hah? Bergembira. Atau datang kirimannya, kuekah atau apa? Apalagi kalau masakan istrinya. Ya, sebagian orang itu tidak bisa hidup tanpa masakan istrinya ya. Ya. Kalau dia keluar rumah seakan-akan dia menderita. Baik, kalau datang kepadanya kira-kira bagaimana? Nah, itu suatu bentuk dari kebahagiaan. Nah, itu namanya kerinduan. Jadi kalau seorang cinta kepada orang lain, datang sesuatu yang terkait dengan orang lain ini, itu pasti terlihat. Bagaimana senandung cinta itu di hati. Jelas ya. Nah, itu coba lihat di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tanya kepada diri kita, apakah ada kerinduan tersebut? Ya, seseorang setelah ashar dia duduk di rumahnya mengeteh ngopi terus tiba-tiba dia berpikir oh ini sholat maghrib wah sebentar lagi sholat maghrib ya saya ingin mendatangi sholat itu dekat waktu sholat dia siap-siap untuk hal tersebut nah itu kan ayat-ayat cinta namanya nah, itu benar kalau ayat-ayat cinta seperti itu benar ya ya tapi kalau yang disebut dalam sebagian kalimat ayat-ayat cinta itu lebih cocok disebut mayat-mayat cinta korban Ya. Nah, itu tidak akan membawa kebaikan untuk seseorang jelas ya, kalau ingin punya cinta yang sebenarnya itu semuanya cinta terkait dengan Allah cinta karena Allah atau apa yang mengantar kepada kecintaan kepada Allah itulah cinta yang baik dan cinta yang bermanfaat sampai kecintaan kepada istri kepada keluarga, kepada anak-anak kalau cintanya karena Allah atau mengantarnya kepada Allah nah ini kecintaan ia akan bermanfaat untuknya dan menjadi kekal baginya di, sampai di akhirat karena di akhirat yang namanya kecintaan semuanya akan berubah menjadi kebencian menjadi permusuhan kecuali satu cinta saja cinta yang ada hubungannya dengan kecintaan kepada Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Al orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat Sebagian dari mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, cinta yang dibangun di atas ketakwaan, benar jalannya, cinta terkait kepada Allah, itulah yang bermanfaat untuk seorang hamba. Maka ada namanya asyawku ilallah, kerinduan kepada Allah. Itu selalu kita minta, kita mohon kepada Allah supaya mendapatkan jenjang ibadah itu. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Mengajari para sahabatnya untuk berdoa. Dengan doa yang agung itu. Itu ada doa ya yang dibaca di belakang setiap sholat. Ya. Di akhir sholat sebelum salam. Di akhir tasyahud sebelum salam. Nabi ajarkan kepada Ammar bin Yasir. Untuk membaca doa. Doanya memang agak panjang ya. Doanya memang agak panjang. Dan di antara doa tersebut... Setelah wa ya. ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu, dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Jadi enggak ndak perlu khawatir. Iya, ndak perlu khawatir. Berjumpa dengan Allah. Sebab kalau dia Allah kabulkan doanya berjumpa dengannya, dia ndak perlu khawatir. Berarti Allah Subhanahu taala mencintai perjumpaan dengan dia. Jelas ya? Karena itu seorang mukmin dia selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau memang kehidupan yang baik bagiku, hidupkanlah saya." Kalau kematiannya lebih baik bagiku, maka wafatkanlah saya. Kalau Allah kabulkan doanya, nari yang perlu dia khawatirkan. Berarti Allah sudah menerimanya dengan baik di sisinya. Apalagi yang perlu dia takutkan? Jelas ya. Cuman kadang sebagian orang kalau dia pikir mati, ya. mati. Apalagi dia cemas dengan dosa-dosanya. Ini saya banyak dosa-dosa. Betul, sore itu khawatir terhadap dosa-dosa. Iya. -dosa itu satu jenjang tapi jangan menghambat dia dari kecintaannya kepada Allah, kerinduannya kepadanya dan kerinduan berjumpa dengannya. Itu nilai-nilai ibadah. Semuanya hendaknya seimbang pada diri seseorang. Ya, saling mendukung, saling menguatkan. Baik. Jadi ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat dari langkah kemenangan adalah seorang itu selalu menghadirkan pengagungan terhadap negeri akhirat di dalam jiwanya dan dia menempuh jalan secara maksimal menuju kepada sorga Allah Subhanahu Wa Taala ya itu langkah kemenangan seorang mukmin kalau dia sudah berada di atas jalan ini langkah ini ada pada dirinya dia selalu menghadirkan kagungan negeri akhirat dan upayanya kepada sorga itu yang berjalan dalam kehidupannya maka itu adalah suatu kemenangan dan kebahagiaan untuk seorang hamba dia sudah terjamin di atas jalannya para nabi dan para rasul sebab seluruh nabi dan rasul dakwanya kepada manusia untuk hal itu karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ وَسَآلَهَا سَأْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَالَ سَأْيُهُمْ مَشْكُورًا barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat harus hadai rada itu semangat yang besar terhadap kehidupan akhirat iya وَسَآلَهَا سَأْيَهَا dan dia sudah berjalan untuk akhiratnya ini ada jalan yang ke akhirat. Pintu-pintu sorga dia ketuk. Pintu-pintu sorga dia jalani. Pintu-pintu ketaatan nah itulah menjadi bagian dari kehidupannya. Wahuwa mu'min. Dan dia adalah seorang yang beriman. Ini syarat pokok. Harus dia orang yang beriman kepada Allah. Ya. Kalau sudah terpenuhi tiga hal ini. Maka Allah jamin fa'ulai'ka kana sa'yuhum mereka inilah orang-orang yang upayanya disyukuri. Allah akan membalas mereka dengan sorga. Apa yang mereka kerjakan bermanfaat. Ya. Tidak akan sirna di hari akhirat. Tidak akan sirna di hari akhirat. Baik. Jadi saya kembali kepada apa namanya pembahasan kita. Ayat yang saya bacakan tadi di surah Al Isra itu. Itu ayat datang menjelaskan bagaimana kehidupan akhirat itu. Tapi sebaliknya orang yang yang kehidupan dunia itu diterangkan di ayat sebelumnya. Mengkana apa namanya? Jadi maksudnya pada ayat tersebut diperbandingkan bagaimana kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu selalu kaidah dalam Al-Quran. Diperbandingkan antara dunia dan apa? Antara dunia dan? Dan akhirat. Dunia itu tidak bisa dibanding dengan akhirat. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunianya untuk makhluk, diberi perbandingan supaya mereka berpikir. Iya. Supaya mereka berpikir. Supaya mereka berakal. Bisa memikirkan yang terbaik untuk dirinya apa. Iya. Maka itu diantara pokok kebaikan untuk seorang hamba. Dari langkah kebaikan untuk seorang hamba. Adalah dia menghadirkan. Dari kehidupan akhirat itu. Iya. Dan dia tempuh jalan-jalan. Yang bisa mengantarnya kepada. Sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi pintu-pintu sorga itu terbuka di bulan Ramadan. Ya, itu bahasa Nabi SAW. Pintu-pintu sorga terbuka di bulan Ramadan. Wafat Tihat Abu Abu Pintu-pintu sorga dibuka. Ya, Maka ini harusnya selalu membuat kita semangat kita ke sorga lebih tinggi. Lebih besar lagi. Karena itu siapa ingin mereka kemenangan di dalam kehidupannya jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang mendidik kita melatih jiwa-jiwa kita untuk lebih cinta kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi bukan kehidupan sementara kehidupan sementara yang segera sirna itulah bahasa di ayat di surah Isra itu ya makaan yuridul ajilata lahu fiha nurid Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang segera? Maka kami berikan, kami segerakan untuknya kehidupan dunia. Iya. Kami segerakan untuknya kehidupan dunia untuk siapa yang kami kehendaki. Tapi ingat, nanti kami akan jadikan untuknya neraka jahannam sebagai tempat yang dia masuki, Dia dihinakan. Di dalamnya. Ini kalau seorang hidup, tujuannya untuk mencari apa? Mencari dunia. Ini hati-hati ya, itu kaidah dalam ibadah. Jangan dia beramal ketaatan untuk mencari dunia. Ya. Mencari dunia. Karena sebagian Masya Allah pencerama bagus ya, kasih manfaat-manfaat puasa seterusnya. ya Sampai dia bawakan hadith lemah. Sumu tasihku puasa lah, pasti kalian akan apa akan sehat ya? Bagus puasa ini kita sehat hari selain Ramadan juga rajin puasa untuk apa? Jaga kesehatan. Nah, ini menjaga kesehatan ini dunia atau akhirat? Dunia jelas ya? Baik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya benar Adam datang dalam haditsku, sedekah dikatakan ya benar Adam salat 4 rakaat di awal nahar Akfika akhirahu Wahai Adam salatlah 4 rakaat di awal siang. Aku akan mencukupi bu akhir dari siang itu sampai akhir siang. Ini salat duha, keutama salat duha. Ayo salat duha. Supaya rezeki kita hari ini lancar apalagi kalau hari ini ada proyek atau ada yang mau dikejar, salat duha dulu. Jelas ya? Kalau melakukan salat duat diberi dunia nanti oleh Allah. Kalau yang dia cari dunia akan diberi dunia. Tapi ingat di akhirat tempatnya adalah neraka. Itu bahasa ayat tadi. itu di tiga tempat dalam Al-Qur'an. Salah satunya di surah Al-Isra. Sebelumnya di surah Hud Allah berfirman, "Mankani yuridul akhirata wa sa'ala mankani yuridul hayatat dunya a'malakum fieha, wa zinatah. ilayhim ilaihim fiha wa fiha la yubkhasul." barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya maka kami akan cukupkan untuk dia di dalam hal tersebut, dia tidak dikurangi diberi lengkap, sempurna kalau dia mencari dunia, diberi lengkap, sempurna tapi mereka ini orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka hancur seluruh amalannya dan batil apa yang mereka kerjakan ini kalau dia mencari dunia. Melakukan ibadah dengan niat semata apa? Semata dunia. Iya adapun kalau seorang itu melakukan ibadah niatnya karena Allah. Ikhlas karena Allah. Dunia mengikut, itu enggak ada masalah ya. Misalnya dia sholat duha, ikhlas karena Allah. Tapi dia juga pengen rezekinya dilancarkan dan seterusnya. Tapi mengikut saja itu. Itu enggak ada masalah. Baik ya, dia bersedekah ikhlas karena Allah tapi manfaat dari sedekah dia akan dibalas lebih baik daripada daripada apa yang dia sedekahkan itu dia tidak pikirkan pun dia sudah dapat hal itu jelas ya tapi jangan melatih diri untuk selalu memikirkan apa memikirkan dunia Nah itu seorang da'i apalagi dia seorang yang mengajak kepada ilmu agama dia harus pahami bahasa-bahasa syariat jangan dia pakai bahasa-bahasa yang bisa menjatuhkan orang ke dalam kekeliruan. Ya. Jelas ya? Ini nah, inilah sekarang yang disayangkan ya. Orang mengajak untuk zakat. Mengajak untuk bersedekah. Bahasa-bahasa yang ditawarkan bahasa dunia. Bahasa proyek. Ya. Jadi pikirannya dunia. Pikirannya dunia. Kamu bersedekah dengan sebuah motor. Dapat 700 motor di akhirat. ya, Jelas ya? Memang ada haditsnya Nabi melihat seorang sahabat yang dia datang membawa seekor unta sudah dicocok hidungnya siap untuk dipakai berjihad fi Kata Nabi, "Untuk kamu 700 unta seperti ini juga di akhirat, sudah tercocok hidungnya, siap untuk dipakai." Jelas ya? Keutamaan itu ada, tapi sahabat ini datang bukan untuk dapat 700 ekor unta. Dia datang apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi berikan kabar gembira karena itu kalau kita datang memulainya dengan dunia, itu berarti kita menyelisihi Nabi. Tidak begitu Nabi konteksnya menjelaskan keutamaan. Itu harus dipahami. Bagaimana? Makna-makna di dalam pensyariatan. Karena jiwa ini jangan dididik untuk memandang dunia dengan pandangan pengagungan. Dunia itu memandangnya dengan, dengan pandangan pengagungan itu adalah hal yang dilarang di dalam syariat. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang hal itu jelas ya, karena itu jangan ada yang melihat dunia dengan pandangan pengagungan dan ini selalu kita latih hal-hal yang terkait dengan dunia iya, tapi akhirat itulah yang harusnya kita, agung, kita agungkan dan bagaimana seorang itu berusaha dengan sungguh-sungguh, supaya dia bisa sampai ke negeri akhirat bisa meraih sorga Allah Subhanahu Wa ta'ala ini pintu-pintu sorga itu banyak pintu-pintu sorga banyak di bulan Ramadan. dan ini perlu kita pelajari perlu kita dalami iya. semakin seorang mempelajarinya, semakin terhampas dengan sangat luasnya pintu-pintu sorga, bahkan kadang pintu-pintu sorga itu, dia duduk tafakkur iya. dia menghadirkan dari keagungan dan kebesaran Allah, terbuka berbagai pintu sorga untuk dia baik kemudian yang kelima dari langkah kemenangan di bulan Ramadhan adalah selalu introspeksi jiwa, introspeksi diri, dan banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua jenis ya, muhasabah dan at-taubah. Wal-istighfar. Muhasabah. Dia selalu menghisap dirinya. Introspeksi terhadap diri. Sebab jiwa ini memang harus selalu ditata, diperbaiki, selalu ditanya lagi. Lalu ditanyakan kepadanya, "Kamu ini tujuan hidupmu untuk apa? Kamu sekarang ini sudah menjadi hamba Allah atau belum? Kamu ini sudah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur atau belum? Kamu ini kalau meninggal, apakah sudah bisa? Bersyahadat saat sakaratul maut itu datang. Kamu ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sudah bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan?" Itu harus dia itu bentuk muhasabah. Dan jiwa itu harus selalu dididik seperti itu. Ya wal tanzur ma qaddamat wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat kembali apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah. Perhatikan ya ayat ini luar biasa. Perintah untuk introspeksi diri dan muhasabah itu datang antara dua perintah takwa. Bertakwa kepada Allah setelahnya bertakwa lagi kepada Allah. Iya. Agar supaya kita betul-betul mengingat makna ini. Jiwa itu harus selalu dihisap. Harus ada suatu waktu di dalam setiap harinya kita menghisap jiwa kita. Karena itu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di awal malam ketika beliau ketika beliau bangun di tengah malam untuk sholat ya sebelum beliau melakukan sholat biasanya beliau membaca ayat Inna fi al-kisamawati wal arth wa lafiil leil wal nahr la ayatin liulil albab aladin yadkurna Allah kiaman wa qauda wa ala junubihim ini renungan ya Allah tidak langkum menciptakan langit dan bumi ini semua yang kamu ciptakan ini tidak kau ciptakan sia-sia maha suci engkau ya Allah jaga kami dari siksa api neraka ini bentuk dari muhasabah tafakkur mengingat sebagaimana seorang itu harusnya selalu banyak bertobat dan beristighfar iya Nabi Muhammad saya, Allah sudah jamin untuknya. diampuni dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Supaya Allah mengampuni dosamu apa yang telah lalu dan apa yang telah datang. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW dalam sehari dan semalam, paling sedikit, beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah seratus kali. Seratus kali. Itu... Nabi nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka langkah kemenangan seseorang di dalam kehidupannya apabila dia komitmen di atas hal ini Selalu dia bertobat, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya. Apalagi hari-hari kehidupan itu banyak masalah di hari-hari kehidupan. Iya. Belum lagi di hari-hari ini ya. Baru selesai pemilu masih ribut terus pikir orang lain. Hatinya penuh dengan apa? Memikirkan orang lain. Coba sekali-sekali sibuk periksa diri saya. Bertobat, beristighfar, perbaiki diri. Iya. Maka itu akan apa? Membawa kebaikan untuk seorang hamba. Iya. Masuk ke bulan Ramadan, itu harusnya selalu kita perhatikan. Setiap kali matahari terbenam, waktu berbuka, harus ada muhasabah. Apa yang saya sudah lakukan di awal hari ini? Jawa Ramadan, ya apa yang kurang dia perbaiki lagi untuk hari besoknya, ya kurang apa dia perbaiki lagi untuk hari besoknya sehingga dalam Ramadan dia sudah terbiasa itu bisa menjadi bekal yang baik untuknya di hari-hari kehidupan yang lain, ya maka demikianlah seorang Muslim dan Muslimah di dalam hidupnya. Baik itu langkah kemenangan yang keberapa? Yang kelima, yang keenam, langkah kemenangan adalah semangat untuk ikhlas berpegang dengan sunnah dan komitmen dengan petunjuk para as-salaf rahimahumullahu ta'ala ya. ini pokok keistiqomahan seseorang di atas jalan karena ya. amalan apa saja yang dia kerjakan, tidak akan diterima oleh Allah, tanpa ikhlas harus jadi dirinya dengan ikhlas dan iya. nah, ikhlas itu luar biasa pengaruhnya, kebaikannya keberkahannya untuk seorang hamba dengan keikhlasan yang benar di dalam hati ikhlas itu akan membawa berbagai kebaikan untuk seorang hamba yang besar menjadi atau yang berat itu menjadi mudah bagi dia yang sempit menjadi lapang dengan keikhlasan Iya. Dan Allah akan bukakan untuknya dari ketaatan-ketaatan hal yang tidak pernah terbesik di hatinya dengan keikhlasannya karena itu tidak ada di tengah manusia ini pada anak Adam yang lebih diperangi oleh Iblis melebihi apa? keikhlasan iya. melebihi keikhlasan, karena itu diantara misi Iblis bagaimana memalingkan anak Adam ini, supaya mereka tidak ikhlas karena itu semuanya diserang oleh iblis tapi yang dia tidak mampu menyerangnya adalah Illa kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas keikhlasan itu tidak bisa ditembus oleh iblis Iya. apabila seorang punya keikhlasan maka keikhlasan ini adalah kunci kebaikan untuknya dalam ibadahnya Kemudiannya harus berpegang dengan sunnah Nabi. Ikhlas tapi menyelisih sunnah Nabi, menyelisih petunjuk Rasulullah SAW juga tidak diterima amalannya. Karena Rasulullah bersabda "Man amila amalan siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami. Maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. Nah disinilah harus dipahami. Bahwa seorang yang ingin meraih kemenangan di bulan Ramadan dia harus menjalani dua menjalani bulan Ramadhan ini dengan keikhlasan dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya. Dan sesuai dengan petunjuk Nabi itu, kita harus belajar. Harus punya fikih dalam agama. Jelas ya? Belajar. Kemudian belajar itu bertingkat-tingkat. Ya. Dan harus ada perubahan dalam belajar. Harus ada perubahan dalam belajar. Misalnya dalam masalah puasa. Ya, bagaimana seorang itu belajar pembahasan puasa? Jadi ya, hadirlah pelajaran tentang bagaimana tata cara puasa sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, biasanya guru itu ada yang mengajarkan ringkas. Dia kasih kesimpulannya, dia berikan dalilnya. Itu bagus sudah. Ya Dia ingin naik lebih berkelas lagi. Dia baca hadit-hadit tentang apa? Yang terkait dengan puasa. Dia petik hukum-hukum darinya. Jelas ya? Dia baca dari ringkasan-ringkasan para ulama yang sudah diuraikan dengan dalilnya. Dengan taklilnya. Kenapa bisa seperti itu? Supaya dia mendalami pembahasan-pembahasan puasa. Dia masuk di dalam pembahasan puasa di atas ilmu dan petunjuk. Dia tahu di mana letak-letak ketaatan. Kalau ketaatan itu dalam bentuk celah lubang, dia bisa lihat lubang itu. Dan celah tersebut. Ya jelas ya, inilah hal-hal yang kadang tidak terlihat di dalam kehidupan kita karena kita tidak berpikir bagaimana apa memperbaharui dan memperbaiki jelas ya nah itu bisa dilihat ya di tema-tema pembahasan setiap tahun itu kadang saya merubah buku yang saya ajarkan kadang saya pakai pembahasan puasa dari fikih madhab, kadang saya pakai dari fikir hadith ya. jelas ya itu kadang seperti itu di dalam ilmu harus berbaharui supaya kita melihat di mana letak-letak ketaatan ya kalau kita semangatnya selalu ya saya ikut yang biasa-biasa aja dah yang wajar-wajar aja ya semuanya wajar jelas ya tapi kualitas dan apa namanya tingkatan dan cakupan di dalam memahami fikih ibadah itu berpengaruh untuk seorang hamba di dalam melihat lahan-lahan ketaatan pintu-pintu surga ada pengaruhnya itu perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Selain daripada itu, dia komitmen dengan jalan para as para nabi, dan mengikuti jalan para sahabat nabi SAW, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Sebab generasi yang terbaik di tengah umat ini adalah generasi para sahabat. Ya, dan mereka dijadikan di dalam syariat kita sebagai pedoman dan petunjuk untuk mengenal agama yang lurus. Nah itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Al kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat maka sungguh mereka dapat petunjuk jadi orang yang ingin beriman itu dikembalikan kalau ingin dapat petunjuk harus beriman seperti keimanan siapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Iya dan ini juga perlu dipelajari dan memang membaca di dalam buku-buku sumber-sumber Islam yang asli itu tadi seperti Sunan Al Nasa'i, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, itu sumber-sumber asli di tengah umat Islam. Karena memakai sanad periwayatan bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Membacanya langsung dari situ itu akan mengantar seseorang supaya bisa melihat bukan cuma Nabi saja yang dilihat, para sahabatnya juga, bagaimana memahami dari syariat-syariat tersebut. Nah, itu akan membuat dia lengkap dan apabila dia lengkap dalam hal ini, keikhlasannya bagus, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, komitmen di atas jalannya para sahabat, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, maka ini pokok kemenangan untuk seorang hamba di dalam kehidupannya, bukan di bulan Ramadan saya, tapi di segala waktu di dalam kehidupan. Baik, kemudian yang ketujuh, dari langkah kemenangan adalah menghidupkan ibadah-ibadah. Menghidupkan kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah yang melengkapinya. Ya. ya, kalau dia punya kewajiban, dia perhatikan lagi lebih serius. Kalau selama ini kewajibannya kurang sempurna, dia lakukan dengan hal yang sempurna. Ya, kalau kewajiban itu ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna, ada yang paling sempurna, dia berusaha untuk mencapai jenjang yang paling sempurna. Ya ya dan seorang itu memulai dari kewajibannya itu yang paling pokok itu dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa Allah Firman ya man siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya kemudian Allah berfirman dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai daripada dia menunaikan kewajibannya kalau seorang menunaikan kewajiban itu yang paling dicintai pokoknya yang paling dicintai oleh Allah jelas ya di bulan Ramadhan ini hati-hati ya kadang salah menimbang kalau ini ya apa namanya, kadang di Makassaran dibilang salah keker ya jelas ya Masya Allah, sholat malam, serius semangat ya giliran subuh, sholatnya jam 6 ketiduran nah ini hidupkan sholat sunnah, tetapi dia telantarkan apa? telantarkan sholat wajibnya nah ini hati-hati ya hati-hati Begini dia ya, syaiton itu ada jurus seperti itu syaiton. Jadi kadang dia sibukkan orang dengan hal-hal yang makruh supaya dia lupa yang sunnah. Kadang dia sibukkan orang dengan hal yang sunnah supaya dia lupa yang wajib. Nah, begitu caranya. Iya. Nah, seorang mukmin dan mukmina itu harus peka hal-hal yang seperti itu. Jadi dia pokok dia mulai dari kewajiban kewajiban. Iya. Apa yang merupakan kewajibannya, dia maksimalkan. Dia maksimalkan. Nah, setelah itu Dia sempurnakan Dengan ibadah-ibadah yang lain Bulan Ramadhan itu ada dua jihad Ada jihad di malam hari Dan ada jihad di siang hari Iya Di malam dan di mana? Di siang hari Orang yang paling beruntung Adalah orang yang berhasil di dua jihad ini Iya Ada orang yang jago jihad di malam hari aja Siang harinya kau dia. Ya. Jelas ya? Ada yang bisa di siang hari tapi di malam hari dia kurang berkutik di situ. Ya. Tapi yang beruntung adalah siapa yang berhasil di dua-duanya. Karena itu diperiksa dalam sehari dan semalam, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Ya. Baik. ketandaan dan ketaatan sudah dia hitung. Apa yang saya harus kerjakan ini? Ketaatan apa yang paling diutamakan? Nah, Dilihat dulu ketaatan yang punya kaitan khusus dengan Ramadhan. Namanya puasa. Jelas ya? Membaca Al-Quran. Ya, Solat Tarawih. salat malam. Memberi buka puasa. Nah, ini ibadah-ibadah ada kaitan khususnya dengan apa? Dengan bulan Ramadhan. Ya, ibadah itu kalau dia berkait dengan suatu yang khusus, suatu tempat, suatu waktu maka paling afdolnya dikerjakan di waktu itu jelas ya dikerjakan di waktu tersebut karena itu antara Adan dan komat, kalau ada yang bertanya, antara Adan dan komat, yang mana yang lebih afdol berdoa atau membaca Al-Quran kalau membaca Al-Quran secara umum itu paling afdolnya membaca Al-Quran tapi khusus antara Adan dan Komet berdoa lebih afdal. Kenapa? Karena itu memang tempatnya ada keterkaitan khusus di situ. Doa antara Adan dan Komet itu tempat mustajabah. Tempat mustajabah. Jelas ya? Nah jadi kita harus cerdas untuk hal-hal yang seperti itu. Baik. Jadi seorang itu dari dia mau tidur, dia baca doanya sebelum tidur ya kalau ndak hafal, beli buku-buku doa yang memuat hadith yang sahih tentang bacaan-bacaan Nabi supaya dia terbiasa berdoa sebelum apa? sebelum tidur jangan berkata, oh, saya tidak berdoa karena saya tidak hafal Ya, sekarang banyak kemudahan ya aplikasi saja banyak aplikasi ya, mengandung doa-doa, bisa dilihat ya, daripada kerjanya cuma lihat-lihat apa samanya, status saya Mending ini sebelum tidur, lihat doa. Nah, itu kan ada pekerjaan namanya. Pekerjaan yang lebih bermanfaat. Baik. Ketika dia bangun, apa yang dia lakukan di malam hari? Dia sudah setting di malam hari dia lakukan apa. Terus dia ada target di malam hari, dia baca berapa jus. Ya. Kalau nggak bisa berapa jus, turun berapa halaman. Dia baca. Ya. Kalau pusing mikir hamalan, ya. Yep. Baca berapa ayat yang penting, ada suatu yang dia continue. Jadi pokoknya, ada sesuatu yang dia amat continue. Ya. Menjelang waktu sahur, ada berdoa. Ke tempat bagus berdoa ya, dia makan sahur, dia akhirkan makan sahurnya. Dia mencocoki di Sunda, kemudian dia pergi sholat ke masjid. Ya, dia perhatikan waktu-waktu sholat. Nah, di sini dia bisa memanfaatkan. Selama Ramadan ini dia praktekkan hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. atau Siapa yang mendapati takbiratul ihram bersama imam selama 40 malam, 40 hari dia salat, maka akan ditulis untuknya dua pembebasan pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Jelas ya? Itu saya dulu selama Ramadan nanti plus 10 hari dia tambah jangan sampai luput apa? Takbiratul ihram. Itu sudah project dalam kehidupan itu. Jelas ya? Nah, dia berhasil untuk hal tersebut, yang lainnya akan lebih mudah. insyaallahu taala. Nah setelah se selepas sholat subuh Dia bagaimana duduk di masjid Sampai matahari terbit iya. Setelah matahari terbit dia sholat dua rakat Dia sholat dua rakat Itu dihasankan oleh sebagian ulama Tentang sholat dua rakat Pahalanya seperti haji dan umroh lengkap Mungkin syaratnya setelah sholat subuh Dia duduk berzikir berdoa sampai matahari terbit begitu matahari terbit sudah sekitar setombak maka dia sholat dua rakaat nah, sholat dua rakaat ini bisa diniatkan juga sebagai sholat duha karena memang itu sudah di waktu apa di waktu duha baik di siang hari silahkan dia lakukan apa yang dia mau lakukan dari sholat kalau dia misalnya baca Al-Quran, baca Al-Quran lesu baca terus, dia bisa baca Al-Quran sambil sholat baca Al-Quran sambil apa? sambil sholat, so biasanya seorang itu apabila dia sholat itu semangatnya, konsentrasinya lebih apa? lebih mudah hadir pasal dia sholat baik masuk waktu asar ya begitu mendekati waktu berbuka ya dia siapkan waktu berbuka itu waktu mustajabah dan di waktu berbuka itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Itu dia pikirkan. Bagaimana dia tergolong kepada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di waktu berbuka tersebut. Iya. Kemudian dia persiapkan untuk sholat tarawihnya. Selain daripada sholat lima waktunya yang sudah lengkap tadi ya. Dia siapkan bagaimana sholat tarawihnya. Ya. Demikian pula jangan ditinggalkan sholat-sholat sunnah. Misalnya dia, dia amalkan hadith Ummu Habibah diriwayat Muslim itu. Natai leila, apa namanya Siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, ini salat rawatib ya? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum dua uh, setelah magrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat Maka akan dibangunkan untuknya rumah di sorga. Dibangunkan untuknya rumah di sorga. Dia jaga rawatib. Solat ya. malamnya tidak pernah dia tinggal. Rawatibnya tidak pernah dia tinggal. Masya Allah. Dia keluar dalam sebulan. Sudah membawa sebuah bekal yang apa? Bekal yang bagus. Nah, itu memang begitu cara mendidik jiwa. Amalan-amalan ya. itu harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Nah, ada sebagian ulama itu, subhanallah, dia sudah sampai ke tahapan, ya, seluruh hidupnya itu ada amalan ketaatan. Sampai dikatakan di dalam biografi seorang ulama, ini si alim ini, kalau dikatakan kepada dia kamu akan mati besok, dia tidak bisa lagi menambah amalannya, sebab tidak ada lagi celah untuk beramal kebaikan. Semua hidupnya sudah penuh dengan amalan. Jelas ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu sudah sampai ke jenjang tersebut. Ya, makanya itu perlu kita kenal dari para asalaf as supaya kita ada gambaran orang-orang yang beramal bisa berpacu ya menuju ke sana ini bukan melemahkan semangat ya bukan juga menakut-nakuti ya tapi ini posisinya saya ingin gambarkan ada orang-orang yang bisa seperti itu dan seorang kalau dia bertakwa kepada Allah dia lakukan apa yang dia mampu ya dia selalu berbaik sangka kepada Allah hatinya itu baik ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu insya Allah utara dari sebab-sebab kebaikan untuk dirinya. Yang terakhir, dari langkah kemenangan yang ingin saya ingatkan di sini adalah seorang mengenal, seorang mengenal, ya, begal-begal jalan yang bisa menghambat dia ke akhirat. Tahu begal, hah? Ya mau diartikan begal, mau diartikan perampok mau diartikan pemutus jalan ya ini yang memutus jalan ke akhirat ini banyak ada yang namanya syaitan harus dia kenal itu syaitan jangan sampai memutus dia dari jalan ada yang namanya nafsul ammar jiwa yang gemar memerintah kepada apa? kejelekan ada yang namanya was-was ini memutus jalan ke akhirat ada yang namanya membuang-buang waktu membuang waktu dan apa? kesempatan ya karena membuat waktu itu artinya dia putus umurnya dia putus umurnya dan itu memutusnya ke akhirat jadi harus kenal dulu yang bisa memutus jalannya ke akhirat jangan sampai masuk Ramadan kerjanya main facebook aja terus ya. bagaimana mengatur apa? status ya, sudah dekat buka puasa sudah ada statusnya, sebentar lagi buka puasa <laughs> sudah mau buka, sudah ada semua fotonya di situ, ada barongkonya, ada ininya, sudah macam-macam. Jelas ya? Ya, sudah buka pun, ya ada gaya santainya setelah buka, ya ada statusnya. Nah, ini nggak bagus ya yang seperti ini. Dia harus tahu hal-hal yang bisa lah, memutusnya dari dari akhirat, iya Ya kalau dia tidak mengenal hal-hal yang seperti ini, itu asalnya dia sudah kalah. Masuk Ramadan dalam keadaan dia terbelunggu. Dia masuk Ramadan dalam keadaan dia budak syaitan atau budak dirinya sendiri. Jelas ya? Ya kalau orang yang menang itu, dia harus kenal jalannya kepada Allah. Jalannya kepada negeri akhirat. Dan dia juga harus kenal musuh-musuhnya siapa. Yang bisa memutus jalannya itu siapa. Yang bisa menghambat dia ke negeri akhirat itu yang mana? Itu harus dia pelajari, harus dia kenal. Ya. Maka segala hal yang menelantarkannya, yang menjauhkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari akhirat, itu pemutus-pemutus dari jalan yang harus kita berwaspada darinya. Ya Allah Ta'ala Alam. Baik, ini delapan hal ya yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini sebagai bekal-bekal untuk kita semua, sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua, melapangkan kita di dalam umur dan menganugerahkan untuk kita semua kesempatan memasuki bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua sebagai orang-orang yang menjalani Ramadan dengan kemenangan, sebagai orang-orang yang dibebaskan lehernya dari api neraka, sebagai orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang memenuhi surganya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa kita Mengampuni segala kekeliruan Dan ketergelinciran kita Dan semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita Dan selalu memberi taufik Kepada diri kita, keluarga Dan siapa yang kita sayangi Supaya selalu berada di atas ketaatan Innah waliyudhalika walqadiru alaih Wallahu ta'ala alam